udah kuda ini ya tahun eh, belum musim cumi bos kalau lagi musim cumi lumayan bos apa cumi banyak orang di pasaman ini Yuk, kita ya. Jangan lupa like, subscribe Perahunya sudah mendekat di lokasi sero. Bentar lagi Mas Tisno mau naik ke atas sero untuk mengangkat hasil ikan. Tuh perahunya sudah merapat. Kapasinya lumayan, lumayan dalam. Udah kelihatan dari airnya pun udah kelihatan jernih. Ini menunjukkan dalam, bosku. Kurang lebih kata Mas Tisno enam atau 7 meter kedalamannya. Ini zaman dulu barang seperti ini, zaman dulu itu bagang. Tapi sekarang bagang sudah mulai tidak ada lah, sudah hilang, diganti eh, nama atau diganti perangkapnya seperti ini. Ini prosesnya sama seperti bagang zaman dulu tuh. Kalau bagang itu ditungguin saat malam hari, kalau sero ditinggal tidak dikasih lampu, kalau bagang dikasih lampu, lampu patromak zaman dulu. Itu dulu ada Oke, oke. Yo. kok Uh, ikan nih bos, ikan kembadar, ikan kemadar bos banyak. Oh, ini kalau ikan, ikan kembadar kalau besar besar lumayan enak bos. ikan, ikan kembadar bos. Kemadar banyak bos, kemadar kecil bos. Kalau kemadar besar lumayan, harganya tuh lumayan kalau ikan kemadar besar. Soalnya ikan kemadar sendiri tanya enak bos, dagingnya kenyal. coba kelapa ini ya, belum eh, musim cumi bos, kalau lagi musim cumi lumayan bos, apa cumi banyak. Nah ikan sudah diangkat semua ke atas perahu. Orang dipasang pasar mana? nah ini cuminya, bosku. cuminya cumi ukuran kecil-kecil. kalau lagi musim cumi lumayan bosku. sekarang lagi nggak ada musim bosku, jadi nggak dapat cumi. nah ini ikan apa ini ikan barakuda, ikan barakuda ikan barakuda kecil. tadi saat ditangkap masih hidup bosku, setelah ditaruh di waring ini nggak lama mati bosnya, giginya runcing-runcing bos, ikan barakuda mangap, jangan Nah ini ikan apa ya? Ikan kembung atau ikan apa ini? Ini dagingnya enak bos, kalau dimakan atau dibakar kan. Ikan kemada, bos, ikan kemada oh, ikan kemada ikan kemadarnya ikan kemadar ukuran kecil bos kalau ikan kemadar ukuran besar-besar se segini segini segini lumayan harganya nah ini ikan kenapa ikan ini bos ikan apa ini ini, ini ikan yang hidup di karang-karang lah kalau di kepulauan ini kan yang hidup di karang-karang, eh, kalau di kepulauan. Namanya kenapa? Nggak tahu lah. saya sendiri bukan orang nelayan sih, Pak. Walaupun hidup atau tinggal saya di eh, pinggir pantai, cuman nggak begitu tahu jenis ikan. Namanya itu nggak begitu tahu. Tadi kita sudah melihat Mang Tisno sudah melihat mas mengangkat alat perangkap secara bosku dan bosku sudah melihat tadi kan hasilnya seperti apa hasil pada pagi ini ikannya ikan kemadar ada ikan kacangan ada ikan apa itu ikan cuat atau ikan apa pokoknya berbagai macam ikan cuma ikannya ukuran kecil bosku kemungkinan uh, saat ini lagi belum musim ikan bosku dan tadi juga sempat eh, lihat bosku ada cumi, cuman berapa biji lah nggak begitu banyak. Kalau saat musim cumi lumayan dapat banyak bosku. Jadi hari ini atau pagi ini kita sampai di sini bosku, pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe. Yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bosku, kita mau pulang bosku. Sampai bosku.